Okay. Selamat malam Semuanya Kembali eh, lagi sama saya Violet Witch Heller Seorang Witch Heller yeah. uh, Witch Heller ini Saya kasih tahu dulu ya Witch Heller ini uh, Sebuah Apa namanya Gelar yeah. Gelar Saya sebut gelar ya yang diberikan oleh seorang penyihir bernama Alviris. Oke, okay. kemarin saya dikasih nama ini. Wah, saya senang banget. Kenapa saya senang banget ya? Karena ya tugas saya di sini bukan tugas sih. Ya karena memang saya kerjaan saya begitu. Heller, nerapi orang. Eh, nyembuhin orang. Sepatunya nyembuhin orang. Dan ya hari ini saya mau bahas tentang buku ini Ramuan Virus Dewasir mungkin teman-teman sudah punya buku ini ya sudah punya buku ini dan e, di video sebelumnya ya sebelumnya di pojok kanan atas di video sebelumnya saya sudah pernah bahas tentang buku ini buku Ramuan Virus Dewasir ya jadi ini adalah buku yang membahas tentang sihir oke okay. oke okay, saya mau bahas dulu bagian pertama dulu ya ini bagian prolognya, kita mau bahas tentang perkamen virus yang pertama, perkamen sihir. Oke. Dengan sihir, Anda bisa tebak bisa menghilang, bisa melakukan atraksi bambu gila, bisa mendeteksi mas, bisa melakukan santet, dapat melukis dengan mata tertutup, dan masih banyak hal lainnya yang dapat Anda lakukan dengan mempelajari imun Misalkan, merapalkan mantra redaktor. Tahu redaktor ya, redaktor itu kalau yang misalkan di uh, Harry Potter, Dis redaktor kayak gitu kan ya, sambil mengayunkan tongkat gitu, uh, benda, habis itu benda gimana? Oke, okay. apakah Anda merasa takjub dan sangat ingin memiliki kemampuan seperti itu? Saya yakin beberapa persen dari Anda menjawab iya, apakah Anda sadari hal ini? Orang-orang zaman dahulu yang berkirim surat masih menggunakan jasa pos tempo dulu Yang diantaranya pun masih menggunakan sepeda jadul Sehingga surat yang ditulis sebanyak setengah lembar dari kertas buku ini saja Harus tiba ke tempat tujuan hingga berhari-hari bahkan berminggu-minggu Bagaimana respon mereka jika Anda memberikan pertanyaan seperti ini Enak dan menakjubkan ya seandainya saja ada sebuah benda sihir yang bentuknya kotak terus ada tombol-tombol angka dan hurufnya lalu apapun yang dituliskan dan begitu kita ucapkan mantra send S -D -N -D, kirim maka berapa detik saja tulisan itu sudah sampai ke tujuan sehingga kita tidak perlu menunggu berhari-hari bahkan minggu minggu untuk berkirim surat oke paham ya maksudnya ya jadi ada di zaman dulu orang mengirim surat pakai pos yang biasanya sampai sepeda lama sampainya tapi e, andai aja ada orang di zaman kita di zaman dulu ini andai aja kita e, berbicara tentang ada benda yang ada tombolnya bisa nulis dan kalau dikirim man, disebut mantra nya set terus dikirim asik ya iya itu ada kan sama sekarang namanya hp Oke, okay? dan setelah membaca tulisan di atas, Anda kini menyadari jika benda sihir tersebut sudah ada di zaman ini, yaitu handphone. Bahkan sekarang telah berkembang menjadi smartphone dengan touchscreen-nya yang bukan saja bisa membuat Anda mengirim tulisan, tapi gambar dan video hanya dalam beberapa detik saja. Asal Anda tidak memiliki masa sinyal, seperti uh, salah satu sahabat saya, lupa ditulis ini, tidak usah jadi menurut saya sihir-sihir seperti yang ada di awal paragraf pertama yang saya sebutkan tadi itu tidak ada di zaman ini untuk apa bisa terbang kalau sudah ada pesawat untuk apa bisa berlari cepat kalau naik motor kawasan ini ninja saja sudah terjebak macet. untuk apa kemampuan getaran mendeteksi emas sejak tahun 90-an sudah ada alat yang disebut gold detector ya, zaman dulu ada namanya Orang mendeteksi mas dengan telapak tangan Kita mati dengan telapak tangan Tapi kemampuan kayak gitu sekarang buat apa? Ya karena sudah ada uh, gold detector kayak alat itu aja lah Pakai bawa energi enggak. Lantas apa yang saya jelaskan di buku ini Jika di produk saja sudah menentang tentang keberadaan sihir Saya tidak menentang keberadaan sihir hanya saja yang perlu anda sadari bahwa kehidupan ini terus bertransisi menuju ke atas Satu zaman berpindah ke zaman berikutnya Dan setiap zaman memiliki peradabannya masing-masing Alam yang berisi pengetahuan tanpa batas memberikan pengetahuan kepada penduduk bumi Sesuai dengan kebutuhan zamannya Jadi sihir-sihir seperti kekebalan bisa terbang Dapat menggunakan tenaga dalam untuk membuat lawan terpental mungkin Kemungkinan ada di zaman dahulu. Ya, zaman dulu memang ada namanya orang kebal, oke? Okay. Orang kebal itu apa? Karena dulu nggak ada baju yang tahan tahan bacok itu nggak ada. Jadi orang kalau nggak mau harus uh, punya punya kemampuan untuk kebal dalam tubuh, okay. bisa terbang. Ya, karena memang belum ada pesawat, dimana mau ke sana kemari, oke? Okay. Dapat menggunakan tenaga dalam untuk terpental ke Kemungkinan ada zaman dahulu Karena mustahil menjadi sangat terkenal Hingga saat ini jika memang keberadaan Di zaman dulu nggak ada Oke, okay. kalau memang dulu nggak ada Sekarang nggak mungkin ada ceritanya Orang bisa terbang, bisa uh, kebal Ramai lagi ya ceritanya kan Tapi saya berani menjamin sekalipun Saat ini ada manusia mendapatkan mantra-mantra yang rumit Melakukan perilaku yang aneh Bahkan sama persis seperti aslinya Itu tingkat keberhasilannya Pasti tidak sebesar jika dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu Karena apa? zamannya sudah berbeda Frekuensi alam juga berbeda Oke? Frekuensi alam berbeda Lantas bagaimana jika terbukti Ada yang bisa melakukannya Jawabannya ada tiga Trik, ilmiah Atau dia manusia purba Dalam tanda kutip trik berarti dia menggunakan teknik-teknik yang kerap pergunakan dalam dunia pesulapan misalkan membuat eh, apa namanya koin tembus botol ya, padahal itu trik ada triknya ya. ilmiah berarti dia menggunakan metode yang bisa dijerahkan secara ilmiah sekalipun tanpa mantra melihat, melihat laku aneh tetap dapat membuat sihir seperti itu Misalnya kayak gini Teman-teman, uh, misalnya saya punya cairan warna bening, ya saya campurkan sebuah benda, ya, serbuk, uh, sorry. sorry, cairan warna bening lainnya, sama-sama beningnya kelihatan bening. Tapi ketika saya campur, ternyata warna cairannya berubah jadi biru dan ada uh, seperti bentuk padatan, ya, padatan warna yang coklat. Ya. Itu sebenarnya cairan bening dua-duanya berbeda ya itu senyawa kimia yang berbeda saya pernah dulu praktikum di semester 2 ya. dua cairan sama-sama bening tapi ketika dicampurkan jadi berbeda dan ada timbul padatan dan itu langsung kayak timbul padatannya kayak odol gitu, warna coklat ya. dan yang ketiga yang paling langka itu manusia purba dia benar-benar Orang yang tidak peduli dengan kemajuan zaman saat ini sudah ada HP dan smartphone, dianya malah tiap hari latihan telepati. Sudah ada pemantik, dia malah sibuk merapalkan mantra membuat api. Sudah ada kapal, dia sibuk berlatih berjalan di atas air. Dan dapat dipastikan orang seperti tinggal di hutan belantara dan sama sekali buta karena tidak memiliki, ya tidak melihat, sedang hidup dan berada di zaman apa? Oke. Okay. Jadi sihir yang panas Ustaz ini apa? Ya, kita baca dulu ya Ya, saya meyakini keberadaan sihir karena saya adalah seorang penyihir Juga meyakini jika di zaman dahulu imun kesaktian seperti mengeluarkan energi panas dari telapak tangan Hingga dapat membuat uh, orang yang disentuh melepuh itu benar-benar ada Tapi hanya ada di zaman yang membutuhkan keilmuan seperti itu Dan saya juga meyakini kalau ada sebuah sihir yang dapat membuat seorang melakukan perjalanan antar galaksi secara nyata dengan tubuh fisiknya Kapan? ya di saat zaman e, membutuhkan kemampuan seperti itu jadi buku Ramon virus dewasir ini, yang ini saya tulis untuk membagikan pengetahuan saya tentang dunia persihiran dari sudut pandang yang berbeda kepada anda yang saat ini di mata masyarakat awam di sebagai ilmu yang sesat menakutkan persekutuan dengan ibis kuasa kegelapan dan sebagainya ya padahal enggak ya jika anda salah satu yang memiliki keyakinan seperti itu tentang ilmu sihir Saya harapkan setelah membaca buku ini hingga selesai Nantinya sudut pandang anda tentang dunia persiran akan berubah Bahkan mungkin anda menjadi salah satu penyihir kontemporer di zaman ini Ya tujuan utama buku ini adalah menjadikan anda seorang penyihir kontemporer Kontemporer itu apa? Mengikuti zaman. Dan di dalam buku ini saya telah menuangkan beberapa persen berbagai pengetahuan yang ada di otak saya untuk mengajarkan sihir dengan cara yang berbeda, karena bagi saya musir itu harus diperkenalkan dari sisi yang berbeda, agar masyarakat memiliki keinginan untuk mempelajari musir. Untuk apa? Di dalam bukunya Anda akan menemukan jawabannya. Oke, jadi uh, itu bagian pertama. Oke. Sampai sini dulu. Jadi intinya, kalau uh, teman-teman baca buku ini, teman-teman menjadi seorang penyihir kontemporer, penyihir yang mengikuti zaman penyihir itu tidak seperti yang CD itu disebutkan tadi ya. Tidak seperti itu yang melakukan kuasa sebelah bersatu dengan iblis. Itu adalah enggak. Enggak, enggak, seperti itu. Tidak selamanya seperti itu. Oke, supaya lebih tahu ya. Kita lanjut di video selanjutnya nanti ya. Kita bahas lagi tentang buku ini. Oke, kita bahas lagi tentang buku ini. Intinya kita membahas tentang sihir Oke itu aja Buat yang mau beli buku ini silahkan komentar di bawah ya Nanti saya Atau dilihat di Di mana di deskripsi Itu ada nanti link pembelian dari marketplace Itu aja Semoga bermanfaat lagi, orang telebar atau?